Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, Be Lovers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari idola kita, Lesti dan Rizky Bima.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 Bagi kalian yang sedang men channel ini, Bang Imin selalu mendoakan, mudah-mudahan kalian sehat, bahagia terus, dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan, amin. Ya Rukal alamin. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, kembali kita mendapatkan tentunya kabar bahagia banget dari Kariski Makeup. Satu jam yang lalu, para sahabat di sini memposting foto cantik Bunda Lesti saat tentunya foto shoot kemarin. Masya Allah. Aura-aura positif selalu bersinar, selalu terpancar dari raut wajahnya Bunda El Kita makin kagum dan pasti makin bangga Mudah-mudahan Bunda El selalu sehat dan semoga segala urusan apapun yang dilakukan dimudahkan dan dilancarkan, amin Kita simak juga bersahabat, begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di unggahan gariski make up ini di antaranya dari akun 8910NF mengatakan Masya Allah Bunda El cantik banget Luar biasa Kita simak juga persahabat tanggapan lain dari akun Dirman Putra Disitu mengatakan, nah bagus fotonya Wow, emang cantik banget persahabat idola kita Selain cantik, ramah, dan humble Kemudian juga kita lihat selanjutnya dicudukan vitamin persahabat 3BBL Masya Allah banget ya Abang Fatih sudah tahu dengan duit bagi-bagi duit nih kepada bundanya, aduh masya Allah, makin gemes, makin lucu dan makin membuat kita bahagia malam hari ini. Selalu mendapatkan cidukan-cidukan vitamin keluarga kecil leslar masya Allah. Postingan ini pun juga kembali oleh akun Garosana sekalian 24, kita simak juga kalimat caption yang ditulis. Asoi bagi dong, Bang Duit katanya tuh ya, masya Allah, Bang L. Emang anak yang pintar, anak hebat, selalu tentunya tahu apa yang dilakukan oleh pandanya dan selalu ingin tahu bersama ya. dia. Kita makin bangga juga dengan BBL, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua, dan kita lihat juga, persahabat tanggapan komentar dari akun HKRIati, masya Allah, tebar Allah, si kasit bikin gemes lagi dikasihin ke bunda ya nak Saya selalu bagir soleh bahagia terus bersama panda kesayangannya Amin Allahumma Amin Masya Allah Ada juga persahabat tangga lain dari akun Instagram Sandy2324 mengatakan Pak bunda mau jalan aku kasih uang ya Katanya itu bikin membuat kita bahagia Masya Allah Saya selalu pokoknya untuk kelas laru family Kemudian kita lihat juga persahabat informasi dari MRB Clothing Line 9 jam yang lalu, perselamat memposting foto Papa Bilar yang begitu keren memakai jaket produk MRB namun kita juga dibikin self-vokal caption info yang ditulis oleh admin Muhammad Lesa Al-Fatih atau Rizky Bilar kira-kira kayak gini besarnya wow, insya Allah lebih saleh dan lebih baik lagi dari MRB amin, insya Allah banget ya mudah-mudahan BBL, lebih saleh lebih baik lagi dari Papa Bilar. dan tentunya memang besarnya kemungkinan seperti ini seperti papapnya jangan lupa nabung jaket ini segera dirilis di MRB Clothing Line banyak artikel-artikel terbaru juga pastinya nanti di vola MRB Clothing Line serbu postingan terbaru bos Rizky Bilar ada hadiah menarik lumayan buat beli sembako katanya itu Masya Allah informasi penting untuk warga Konoha Jangan lupa ya, jaket yang dikenakan, yang dipakai oleh Papa B, itu akan segera rilis di MRB Clothing Line. Siap-siap aja, siap nabung, mudah-mudahan bisa kebagian semuanya. Berikutnya kita lihat juga persahabat informasi penting untuk keluarga Konoha juga yang belum voting di Indo TV Trends. Karena Buna Lesi dan Papa B ini masuk kapal paling ngetrends kuartal 1 tahun 2023, dan tentunya ya ya, cara votingnya pun tinggal like dan komentar sebanyak-banyaknya Di akun Instagram Indotv Trends, paling nge -trends dengan like dan komentar terbanyak akan dihubungkan hari Senin persahabat ya pukul 12.00 WIB. Indonesia Barat Wajib follow dan komen di Instagram, TikTok, dan Youtube-nya Indotv Trends Tentera atau Piala pemenang itu ada dua dan akan dikirimkan semuanya ke perwakilan fans Untuk satu disimpan oleh fans dan satu lagi untuk kapal kesayangan fans Semangat untuk warga konohan, buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya untuk mendukung Leslar, ajang Indotv Trends, nominasi kapal paling trends kuartal 1 tahun 2023 Selanjutnya perasaan kita lihat juga nih Kali ini persahabat, dia masih membahas tentunya pertanyaan kepada Bang Alan persahabat, dia Kita lihat nih pertanyaannya yang paling Alan notes dari Lesti. Kita lihat jawabannya di Bang Alan. Kalau nyanyi filmnya pakai banget. Seru, suka bercanda, baik perhatian sama suami dan anaknya bahkan orang-orang sekitarnya. Humble. Wow, ini keren banget tersahabat. Kita lihat juga selanjutnya kali ini pertanyaan buat Bang Bilar, persahabat, yang ala notais dari Bilar. Yang pertama, humble. Apa adanya? Suka senyum dan suka bercanda. Selalu ada ide-ide baru. Energetik alias nggak pernah capek. Selalu ingin membantu. tuh persahabat. Ini terbukti, persahabat, dari orang-orang yang sudah bertemu dengan Leslar secara langsung. Kita lihat juga nih, ada tentunya postingan dari Bang Alan Kalau menurut Kak Alan, first impression ke Bang Bilar gimana? Kita lihat jawabannya Jadi aku pertama kali ketemu Kak Bilar itu sempat nervous Karena agak enggak enak waktu itu datang ke apartemennya Mereka tiba-tiba sama teman-teman Eh ternyata pas beliau sampai dan lihat kita Ternyata beliau langsung ngobrol sama aku tentang musik Nanya-nanya tentang lagu dan nunjukin beberapa karya beliau yang cuman beliau yang tahu. Dan aku sekarang, wow, langsung sharing banyak tentang musik. Langsung saling tukar pikiran tentang musik. Pokoknya Kak Bilar sangat humble. Ini orang yang menyampaikan telah bertemu secara langsung bersama Lestri Rizky Bilar. Ini buktinya Orasa Eben, Insyaallah. Allah. Mudah-mudahan sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik buat Leslar Family. Mudah-mudahan bersama kita juga mendapatkan kabar baik, kabar terbaru, dan bahagia dari Leslar. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti, dan Rizky Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.